Assalamualaikum Soulmate Ketemu lagi di Mea Masalah Emang ada. ada Dengan Mimi dan Mbak Inka Assalamualaikum Mea Ada lagi, muncul lagi Karena masih ada yang <laughs> sharing masalah Nah kali ini sharingnya tuh dari Soulmate Arman Namanya Mbak oh, iya. Jadi dia sharing dia bermasalah dengan Perilaku anaknya yang menurut dia Manja dan pemalas. Hmm. Kalau dia sih sharing-nya kemarin di MEA itu adalah anaknya itu kalau misalnya sekolah, kan ada tugas ya mbak ya. Mm -mm. Tugas kayak tugas prakarya atau tugas interview. Mm -mm. Nah ini tuh anaknya itu pasti minta bapaknya nih yang ngerjain. <laughs> gitu kan, yeah. udahlah mm -mm. si bapak lama-lama kayaknya terganggu ya, yeah. dengan kebiasaan anaknya ini hmm. gitu lho, Mbak. Nah, perilaku anak yang seperti itu ya Mbak, kalau sampai udah mengganggu si Bapak, sampai sharing nih ke Mea, itu berarti berbahasalah -ber -ber ya untuk, untuk sang si Bapak, Bapak. <laughs> gitu, ini kebetulan Bapaknya nih soalnya yang sharing gitu Mbak. Itu gimana tuh Mbak, yeah. biasanya karena apa sih nah. anak tuh manja dan bersikap malas yeah. seperti itu, terus kita tuh sebagai orang tua bagaimana ya mbak yeah. harus najarin anaknya tuh bisa apa kita? Iya, ininya. Sebenarnya um, kembali lagi kepada tujuannya, ya kan? Apa sih tujuannya bapaknya? Hmm. ya kan? Bapaknya tujuannya apa? Pengen anaknya berubah? Hmm. Atau bapaknya ingin tetap bisa sabar, ikhlas menghadapi anaknya, yang seperti, anaknya itu? yang seperti itu? Oh, nah, okay. ini dua hal yang sangat berbeda, mm -hmm. Mm -hmm. yang satu bapaknya ingin uh, anaknya, anaknya berubah, berubah. yang mm -hmm. satu lagi bapaknya ingin bapaknya berubah. Nah, kita gimana bahas? Nah, langkahnya bahasa. tentu mm -hmm. berbeda. Oke. Okay. ya Kalau kita ingin anak kita berubah, maka kita pasti langkahnya adalah... Uh, Bagaimana caranya anak ini mendengar nasihat kita melakukan ya. perubahan gitu kan bisa nggak terjadi sangat kecil kemungkinannya karena anak untuk berubah ini ya iya karena memang uh, secara spiritual anak itu memang sudah diinformasikan bahwa dia itu sebagai cobaan bagi orang tuanya jadi hmm. artinya bagi orang tuanya anak itu memang tidak sesuai keinginan. Gitu. ujian dari ya kendali Oke. Tuhan mm -hmm. ujian. Mm -hmm. Nah, sebenarnya juga di dunia kan kebetulan aku dokter, yeah. aku belajar ilmu psikologi dan ilmu kejiwaan. Memang anak itu uh, sulit uh, jarang berubah kalau hanya dinasehatin. Ya. Jadi tidak pernah ada perubahan diboleh dari nasehat atau mm -hmm. dimarahin gitu ya, ya, apalagi ya. Uh -uh. Jadi, perubahan itu hanya terjadi kalau anak ini berpikir atau ada sesuatu yang membuat dia melakukan perenungan. Oke. Okay. Sehingga dia mau melakukan perubahan. Mm -hmm. Nah, jadi kan kembali lagi, kita mau apa? Kalau kita ingin anak berubah, ya siap-siap kecewa. Siap-siap hmm. yeah. rasa ini tidak berubah, makanya jadi yeah. nanti akan curhat terus ke mea. Yeah. Tetap ya, menjadi kan? masalah ya, pak Tetap Mbak, jadi ya? masalah. Mm -hmm. Itu dulu yang dipahami. Okay. Nah, kalau aku mau berubah mm -hmm. bisa karena hmm. semua dalam kendali, kendali orang kita. tuanya kita. Tuh, Jadi kita mau sabar menghadapi anak, kita mau ikhlas menghadapi anak, kita bisa, ya, yeah. gitu ya. Nah, sekarang tapi kan ada tugas dari Tuhan yang menitipkan anak itu kepada kita. Nah, pernahkah kita sebagai orang tua bertanya kepada Sang Penitip jiwa anak? untuk apakah Tuhan menitipkan jiwa anak ini kepada saya nah, kalau ini terjawab, kita jadi ngerti kita mesti ngapain bertanya kepada Tuhan bertanya kepada yang menitipkan jiwa ini hmm. anak mau diapain dititipin ke saya hmm. okay. gitu hmm. ya kan nah ternyata Tuhan tuh menitipkan jiwa anak untuk dibina menjadi takwa. berarti kan ada satu kegiatan membina ya. jiwa titipan. Binaan, ya. Artinya kita bukannya kalau kita harus sabar, ikhlas, terus kita diam aja, pasrah, enggak bukan begitu. Justru Beda, salah, wajiban justru salah tua. kalau EGP itu salah. Hmm. Nah justru kita harus penuh kesadaran apa yang kita lakukan terhadap anak-anak ini. ini. Ya. Uh, misalnya tadi konteksnya uh, pertanyaan solmet, solmet. kita, mm -hmm. Anaknya manja, terus kalau punya PR mintanya ayahnya yang mencoba membantuin, mengerjakan. Uh, bantuin, mengerjakan. Bantuin, betul. Tentu kita tahu itu salah, mm -hmm. ya kan? Kenapa salah? Nah, ini yang harus kita ngerti. Kenapa membantu uh, pekerjaan sekolahnya anak itu kita salah? Karena kita tidak bisa berarti tidak bisa menjalankan amanah dari Tuhan. Hmm. Untuk membina anak ini menjadi takwa. Okay. Gitu. Anak yang takwa, dia pasti belajar. Hmm. Gitu kan? Ya, nah, ya. jadi apa yang harus kita lakukan? Ya sudah, kita lakukan. Nah, memang tergantung usia, Mimi. Ya, nah itu dia. Nah, ini, ini usianya usia berapa? Ini kayaknya uh, teenagers nih, Mbak. Kalau teenagers, berarti ya, antara 10-15, mm -hmm. ya okay. kan? Kalau di bawah itu, Memang pasti ibunya, bapaknya memaklumi, hmm, ya kan? Hmm, karena ya. kan mereka belum mampu berpikir. Hmm, hmm, jadi hmm, ya hmm. udah, mereka juga belum kenal tuhan. umur juga ya, mbak ya? Ada, ya. karena proses akal ini kan ikutin level uh, usia. Usia. Okay. Nah, nah, jadi ketika dia sudah bisa berpikir, uh, artinya akil balik, ya, ya. Akil balik. Akil balik, ya kita sampaikan bahwa uh, tugas ini adalah tugas dia. Kenapa untuk menjalankan tugas kehalifahan? jadi kalau dia nggak mau ngerjain gimana ya biarin aja nggak usah dikerjain nggak usah dibantuin karena kalau kita bantuin hmm. itu namanya kita memupuk ego anak jadi caranya kita membina dia gimana justru membina anak dengan tidak membantu dia itu namanya membina ya, ya, ya. karena kita sebagai orang tua kadang-kadang kan kesian ya nanti ya, dia dipukul dia naluri ya, ya mbak ya itu berarti ya. itu namanya melakukan proses membina hmm. anak dengan naluri. Ya, bukan ya, karena ya. keinginan Tuhan. Hmm, Sangat okay. berbeda. Ya, ya. Kalau keinginan Tuhan, tolong dibina. Supaya dia tangguh. Hmm. Nah kan nggak mungkin yang namanya tangguh, semua yang dia suka dikasih. Iya. Betul. Ya kan? Ya, ya. Nah, jadi kalau anak ini ya. dia uh, bikin PR, nggak mau, ya udah biarin aja. Nanti dia nangis-nangis nanti aku dimainin ya, dihukum, guru, ya papa dihukum, ya apa-apa ya, hmm, dia hmm. harus jalanin jadi dia belajar ada, konsekuensi, ada ya? konsekuensi dari satu pilihan hmm. dan dia uh, dengan begitu dia akan tangguh dia ya. tahu ada uh, pilihan, ada konsekuensinya sehingga dia nanti akan uh, melakukan suatu E, kegiatan yang ada hubungannya Dengan e, Tuhan Sambil kita masukin hmm. Mama itu atau ayah itu e, Hanya hmm. sekedar menyampaikan Apa yang pemilik kamu inginkan hmm. Gitu Jadi kalau kamu belajar Keinginan Tuhan kamu belajar Di usia segini Jadi mama nolongin kamu dengan cara Tidak membantu kamu Membuat pekerjaan ini Oke, itu kalau untuk yang teenagers ya, Mbak ya, yeah. lah umur mm -hmm. uh, 10 sampai mm -hmm. 15 tahun tadi kata Mbak. Kalau di atas 15 tahun, 15 Mbak, itu nggak mungkin mbak? udah minta bantuan lagi sih. Yeah. Atau kalau yang lebih dewasa, Mbak, itu gimana tuh, Mbak, cara mengajarkan, membinanya itu pasti udah lain yeah. lagi ya dengan umur yang tadi. Yeah. Kita Memang, bahas sebelumnya. Memang uh, ini sangat berbenturan sama persepsi lingkungan. Hmm. Sebenarnya membina anak yang benar itu seperti di luar negeri nih. Kalau di luar negeri kan begitu dia lulus sekolah semua harus lepas dari orang tua, tidak menerima fasilitas tidak, dari orang tua tidak. Diri, Mbak, ya? Tidak. Kalau di sini kan kita karena pakai naluri, jadi semuanya bahkan ya udah kawin aja masih disupport sama orang tuanya. Ini kan, ya, banget. Bukan banget. ini bukan membina, ini menjerumuskan anak menjadi anak yang uh, tidak tangguh dalam hidup. Sementara Tuhan oh. menitipkan oh. anak supaya dia tangguh dalam hidup ya, ya. Iya sih, jadi produk ya, dari anak-anak yang di, di, di, diberikan hmm, terus e, egonya, ya. dikasih fasilitas terus hmm, hmm. sangat berbeda dengan anak yang mencari mandiri, semua ya. sendiri sangat berbeda okay, itulah kenapa okay. pilihan ada sama kita kita mau apa di orang tua itu ya mbak ya? di orang tua, bukan di anak ya, ya, ya, walaupun ya. nantinya karena karena ada beberapa anak yang berpikir Mm -mm. Tapi kan selama ini kita yang menyuplai, ya, ya kan? Betul. Nah, makanya kadang-kadang persepsi lingkungan yang bila, mengatakan bahwa jangan tinggalkan e, keturunanmu dalam kondisi lemah, mm -mm. ya, dipersepsikan kondisi keuangan iya, banget. Padahal itu spiritual itu banget. bukan gitu karena manusia ada ruh, Jadi hmm. jangan tinggalkan dalam kondisi ya, kalbunya mbak. jongkok ya gitu. gitu. Makanya itu tugas orang tua untuk membina ya. anaknya itu jadi kayak paket duo ya, Mbak ya, membina ya. anak jadi dia tangguh dalam ya. kehidupan tapi secara mental spiritual ya. pun dia nggak jongkok ya. gitu kalbunya ya, ya, Mbak, membantu anak untuk berpikir mm -hmm. tadi ya. Iya, gitu. tapi jangan lupa dalam mm -hmm. membina anak ada SOP-nya. Tidak marah, tidak menyakiti hmm. hati mereka, tetap ya, ya. tidak boleh melukai, tidak boleh ada pemaksaan, tidak boleh menghakimi, tidak boleh menyindir, itu selalu dalam satu paket kita harus kafah kepada anak pun kita begitu ya Mbak ya karena yang kita lakukan bukan kepada anak tapi Yaitu untuk kepada Tuhan, Tuhan itu ya nah, aturan Tuhan itu iya. harus kafah nggak boleh harus ada yang kita langgar Ia, iya. jadi kalau anaknya tetap masih nggak mau itu uh, belajar ya udah biarin aja Justru, kita, kita tetap ya. aja fasilitasin, fasilitasin. misalnya kalau ibunya sudahin makanan supaya mm -mm. dia makan uh, sambil bikin PR gitu bapaknya tetap hadir itu bisa Ia, iya nah kalau untuk uh, yang kalau aku hmm -mm. memang tidak nggak contoh uh, mbak Inka coba ya begitu di anak di itu lulus kuliah hmm. sudah tidak boleh menikmati lagi fasilitas orang tua contohnya eh, ya udah nggak boleh pakai uang jajan tidak aku berikan lagi uang jajan hmm -mm. uh, tentu aku dengan suami sepakat ya, ya nah, karena tujuannya ya. bukan pelit bukan hmm -mm. juga menghukum tapi membantu dia menemukan jati dirinya, sehingga hmm. dia tahu apa yang harus dia lakukan dalam hidup ini. Jadi dia mengerti makna arti hidup. Itu Mbak Inka ngobrol dulu nggak masih anak? Tuh, e, mau, e, ngobrol, ngobrol, ngobrol ya. sama Mas Aji, mm -hmm. lalu kita ngobrol sama anak. anak. Yang ada ya dimusuhin, karena kan anak nggak paham. Ya, nah, ya, setelah ya. sekian lama, dia baru ngerti gitu bahwa oh inilah dari pembinaan aja. sehingga ini. nanti dia juga akan membina anaknya seperti yang Tuhan inginkan karena kita tuh nggak diminta loh mi pertanggungjawaban anak ini jadi dokter iya. anak ini jadi uh, populer karirnya melonjak hartanya gede enggak kita cuma hmm. ditanya <tuh> apa yang kamu lakukan terhadap jiwa titipan Cibat. ini apa yang sudah kamu lakukan lebih ke hati ke ya, aku. ya iya. bukan Enggak, ke maksudnya anak si itu. Anaknya itu kita mengisi hati anak kan iya. apa, maksudnya ikhtiar ya. apa Ikhtiarnya yang kita itu. lakukan apakah kita sudah siapin makanan buat dia hmm. apakah kita home sweet home buat ibu, ya. apakah ayahnya selalu ada ketika ditanya Apakah penuh kemarahan oh, itu ya, kan enggak, akan ya. kita pertanggungjawabkan? Ikhtiar kita nih sebagai orang tua ya. untuk mengisi jiwa anak ini ya jiwa kedepan ya. ini ya. Anaknya nanti akan dimintai sendiri pertanggungjawaban dia. Kenapa kamu ngelawan orang tua? Kenapa kamu nggak belajar? Jadi masing-masing ya, masing-masing banget hidupnya ya. Ya, kan. Jadi gitu. Ya. Nah seperti itu. Jadi mm -hmm. memang kalau kita mau melakukan satu aturan, memberlakukan satu aturan. E, kita harus tega, okay. karena kita harus konsisten. Tanpa Itu, kekonsistenan, iya. anak ini menjadi labil. Hmm. Nah, kita harus konsisten, e, ini berlaku. Misalnya, kamu nggak boleh pakai mobil ya, punya mama, ayah. Atau ayah. Gitu. Ya, hmm. kamu nggak boleh pakai mobil. Nah, tiba-tiba ada satu kejadian yang dia harus pakai mobil. Hmm. Oh, sorry, nggak bisa. Jadi itu konsistenannya ya, itu ya, ya mbak ya? Kamu, terus aku naik apa? Ya uh -huh. naik Grab aja, atau naik Gojek, uh -huh. atau pokoknya mobil online gitu ya. Uh -huh. Terus dia bilang, aku nggak punya uang, kita bayarin. Uh -huh. Yang penting tetap konsisten, okay. kamu tidak, tidak boleh, boleh menggunakan, menggunakan fasilitas, fasilitas dari orang tua. Yeah, gitu ya. Itulah, uh, karena dalam membina anak ada dua. Uh -huh. Satu dengan kesadaran, uh -huh. dua dengan reward and punishment umumnya anak-anak ya. itu harus dengan reward and punishment jarang dengan kesadaran ya. kalau yang tadi kesadaran yang tadi, yang tadi uh, yang reward inkarcang. and punishment oh itu reward dan punishment juga ya mbak ya iya dan itu biasanya lebih uh, mudah ya. diberlakukan juga mungkin ya mbak ya nggak mudah nggak juga juga karena banyak penolakan hmm. karena memang kita berbeda sama lingkungan ya itu jadi, dia jadi, jadi masalahnya itu bukan Bagaimana anak ke saya, dia menolak, dia marah, bukan. Hmm. Tapi bagaimana saya memenuhi keinginan sang penitip Mereka. jiwa, itu yang paling penting. Ya. Karena kita selalu interaksinya, aku gimana? Anak gimana? Bapaknya gimana? Ya, kita betul. selalu lupa ya. Ada keinginan gitu. yang menitipkan. Ya benar sih, benar. benar. Jadi ya. keinginan Allah itu tidak pernah menyusahkan kita. Nggak perlu uang, nggak perlu uh, sekolah mahal, hmm. karena ya, dia cuma bahas, ya. minta anak ini dibina jadi, jadi takwa. Tangguh dalam hidup, ketika kita menginginkan dia sekolah mahal, lalu kita nggak mampu, hmm. dia pengen, tapi yang terjadi tidak ada kemampuan dari orang tua. Anak ini jadi belajar, tidak semua yang aku inginkan ternyata dalam hidup ini harus, harus terjadi. Dia, dia akan tercapai. tangguh. Karena hmm. hidup ini tidak selalu enak. Tidak selalu ada uang. Ya, Dan ya. kita juga harus belajar dari situ. Jadi Tuhan itu menyuruh kita sesuatu. Tapi jangan lupa. Dia tidak pernah meninggalkan Melang, kita. Ya, melepaskan. Allah memang Ayu. menetapkan. Tapi tidak pernah Allah meninggalkan kita. Jadi kalau kita ya, stres, terusik. Nah ini indikator. Kita merasa Tuhan sedang tidak bersama kita. Indikatornya begitu ya mbak jadinya iya, jadi, ya tadi Ya stress. pasti, bener. Kalang kabut, nyari yeah. kemana-mana gitu, kan kemarin kita Mia juga udah mengangkat yeah. ya masalah. Yeah. Sekolah yeah. pengen mm, yang bagus, tapi finansial nggak ada. Yeah. Kalau tadi Mbak Inka ceritain gitu ya, itu kan Mimi juga pernah inget ya, kita juga pernah bahas ya di Mia mm -hmm. episode berapa, Mimi juga lupa, satu itu dua. Mbak Inka ini, oh satu dua ya, yeah. pertama ya, awal-awal yeah. ya, Mbak Inka menganalogikan itu kayak istilahnya kita punya rumah, di pinggir, di pinggir pantai. pantai Nah ini anaknya kita mau bagaimana Gitu kan Kalau takut Kita nggak mm -mm, mau yeah. dong Anak kita tenggelam Kita mau jagain terus si anak itu Biar dia nggak main ke pantai ke laut Takut tenggelam Atau kita ngajarin anak ini berenang gitu ya mbak ya Istilahnya yeah. kan ini jadi kita yeah. harus Mengajarkan si anak ini berenang yeah. Untuk bisa hidup yeah. ya mbak ya Tangguh yeah. dalam kehidupan Iya yeah. betul yeah. banget Hmm, hmm, Jadi hmm. intinya adalah selalulah bertanya apa keinginan sang pemilik anak terhadap kita, apa yang harus kita lakukan. Nah Itu ya yang sering luput, untuk ya, karena anak ya. ini titipan. Ya. Ya. Dalam segala hal, bukan anak aja tuh ya Mbak ya, saya kita menghadapi masalah yang ya. lainnya, kita bisa juga dong bertanya. Pada iya, itu kalau kan. bertanya, mm, mm, tapi yeah. konteks kita kan sekarangnya mm, lagi anak. Iya, jadi tuh. anak ini kenapa dititipin? Masalahnya, Mi, masalahnya ya. anak ini salah satu bagian dari pahala yang mengalir sampai kiamat. Iya, ini ya harus kita ya. sadari, kan? Kita harus Aduh, dari sekarang, ya. masa hidup gitu, iya hmm, kan? Bener, iya, yang tiga, kan? Tiga, doa, nah, anak salah itu yang, iya. yang Nah, kalau kita nggak paham satunya. betul anak ini siapa. Maksudnya Tuhan menitipkan untuk anak apa? ini untuk apa? Apa yang harus aku lakukan? Yang rugi, ya. Tentu kita nggak dapat penentu mm -mm, rugi maksudku iya. ngerasanya iya. rugi. Ui mm -hmm. benar ya berarti emang untuk anak ini spesial banget <tik> ya iya. ininya dari Tuhan. Makanya akan Tuhan pun. banyak mm -mm. E, mea e, membahas tentang mm -mm. anak karena iya. begitu banyak 1001 variasi iya. cobaan dari anak. Iya betul betul ya kita aja di meja aja udah berapa episode kan kita iya, membahas mengenai anak iya. tapi dengan uh, kemasan yang berbeda-beda kemasan variasi masalahnya. Yang berbeda ya ya ya wah hmm. jadi gitu ya mbak benar-benar kita tuh sebagai orang tua harus paham banget juga yeah. ya kenapa sih Allah ini yeah. menitipkan si jiwa yeah. titipannya ini yeah. baru kita udah paham itu maunya Allah apa baru kita bisa ya mbak kita membina, mencari, wawasan mencari wawasan untuk, untuk ikhtiar untuk, kita. Ya, ikhtiar sebagai ikhtiar orang kita tua sebagai itu orang itu. Tua. Karena yang kita pertanggungjawabkan adalah ikhtiar Ikhtiarnya, kita ya, dalam membina anak. Aduh, selama itu benar-benar salah pikir ya, Mbak. Selama ya. ini kan berpikirnya ya kita memenuhi ya. kalau kita membina ini. anak nih terus hmm, kita hmm. stres, pasti Bisa, ada yang salah nih, enggak mungkin. Betul. Karena Tuhan enggak mungkin e, zolim sama kita. Tuhan Jatuhnya selalu begitu, uh, ya. memberikan kita tugas yang pasti kita mampu. Makanya kita Tuhan mampu. kasih segala sesuatunya untuk uh, sebagai fasilitas untuk membantu kita agar kita bisa menjalankan Cuman tugas itu ya? ya. Nah itu dia tuh Mbak. Ya. Selama ini kan kita nggak sadar tugas, nggak iya, sadar dia Karena fasilitas-fasilitas fasilitas itu seakan-akan memang hasil kerja. Jerih payah kita, iya. padahal di situ semua ada Tuhan ya Mbak, ada Allah iya, ya. Karena kita sering luput. Kita ngerasa anak tuh milik sih. Ya. Jadi memang suka-suka kita, ini kita nggak nanya-nanya sama Tuhan. Kita iya, bilang ya. mau masuk surga nih hmm. di sini, nih. gitu. Padahal kata Tuhan halo, hmm. gitu. <laughs> Pada saat kita bilang gitu, allah dari atas kayaknya halo. hey surga kan karena indo gue, <laughs> iya, gitu iya. kan. Ya ampun. Allah gitu. iya, iya, Ridho, iya. kalau ibu, ibu Ridho. Baiklah, baiklah, emang ini ya. Yeah. Tema tentang anak ini banyak banget. Emang Mimi Bening juga... Banyak, Tahu banget variasinya ya bahwa... Variasinya banyak. Eh, variasinya banyak sekali gitu. Dan emang kalau misalnya lihat dari episode-episodenya -episode Meat juga sharingannya, komen temen-temen soulmate gitu kan. Itu juga tentang anak ini, Lu, luar biasa ya, iya. <laughs> topik sharing topiknya juga uh, masukan, dan iya. mereka alhamdulillah bisa mendapatkan sesuatu dari sharing kita, Mbak. Iya. yang penting, hmm, kita iya. menyadari kita ini hanya ikhtiar, dan iya. jangan lupa banyak loh anaknya para nabi juga yang gak soleh. Ya. Jadi, kita uh, berupaya untuk uh, tidak mendikte Tuhan dalam memberikan cobanya kepada kita iya, kita pasti tentu, sanggup betul. untuk iya. tetap taat pada Allah dan Rasul karena Allah memberikan ujian pasti sesuai, sesuai dengan kesanggupan dan kita pasti mampu iya. kalau akunya mau ya mbak ya, ya jadi mau sebenarnya belajar. Hujannya itu bukan anaknya mi. Iya. Itu Hujan itu apa-apa dengan aja anak ya. saya bisa, bisa tetap, tetap berperilaku selaras dengan dakwah. Itu Allah. dia mbak. Benar, Jadi hujannya kita sendiri bukan <laughs> anaknya. Anak mau anak ah, suka di kambing-kambing hitam kan? Iya, ya. Mbak kan mbak emang anaknya. dari Allah. Hmm, hmm, hmm, hmm, Jadi hmm. memang hmm. anak tuh sebenarnya nggak cobaan kalau kita paham, paham ya. Itu. Anak dia, dia, dia itu kan dari Tuhan. Kita memahami mm -mm. segala bentuk ujian yang ada di hadapan kita iya. ya. Terlalu jadi memang di ujung ini ya? uh, siapa yang harus dirubah? Aku apa anak? Aku. Nah, iya. orang tuanya yang harus nah, banyak belajar. Iya. Kan? dengan anak dengan kita berubah, berubah sangat kita mungkin betul. anak berubah. Oke. Makidu eh iya. maksud iya. Makidu ya, Mbak. Iya Alumnya ini ya. Iya. Kita memperbaiki iya. karena anak gitu ya, Mbak. Dia iya ya itu tadi Mbak Inga juga bilang gak bisa tuh berubah kalau kita nasehatin, apalagi nasehatnya yeah. pakai marah tapi kita hanya aja dulu ya, berubah ya tapi kan jangan lupa lihat. juga kita mm -mm. berubah bukan tujuannya bukan untuk anak untuk berubah, berubah anak. Betul, karena gitu belum tentu, mudah-mudahan iya. sebagai bonus anak dia i, berubah. berubah, tapi kalau gak berubah gak masalah, para itu nabi pun anaknya banyak yang gak berubah itu dia, tapi jangan nabi tetap dijamin surganya selama ah. kita taat itu ya Mbak, kuncinya selama kita taat kepada seluruh perintah Allah dan Rasul. Iya. Itu yang Mbak Inka. Bagaimana Soulmate Arman? Mudah-mudahan terbantu ya sharingnya ke Mea. Kita udah coba angkat berbagi wawasan di sini. Terus untuk somet-somet yang lain, jangan lupa Mea tuh ada di YouTube channel, ada di Spotify, ada di Facebook, ada di Instagram, juga ada di TikTok. Dan sampai dengan akhir Januari ini ya Mbak Inka, aku bantu mm -hmm. menginginkan soulmate, yeah. bahwa Mea lagi ada Mea Giveaway. Coba deh soulmate intip, somed sosmednya nya Mea. Disitu banyak, ada info-info, details infonya bagaimana cara soulmate mengikuti Mea Giveaway. Coba ya soulmate hadiahnya, lambang <laughs> banget kalau aku sih. Berlaku sampai kapan? Sampai akhir Januari mbak, mm -hmm. makanya nih masih sempet okay. banget, kita baru mulai Di minggu ini, jadi Silahkan ya Soulmate di subscribe, di follow akun-akun sosial medianya Mea Baiklah Soulmate, kalau begitu mbak Inka, kayaknya yeah. kita cukup panjang lebar ya yeah. Membahas anak ini juga orang tua anak ternyata habis -habis. bukan anaknya yang harus dirubah Akunya harus belajar supaya aku berubah Iya yeah. Merubah sudut pandang yang kemarin-kemarin kita pakai, ini aku pakai menjadi sudut yeah. pandang spiritual. Kita pamit mundur dulu, Somit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.